Kampung Paken. Jadi Ini mengatur adat di sini. Ini rumahnya Tomakada dulu. Ia ya, Pak Pak Pasau. Pak Pasau. Ia. Ya. Jadi, anaknya masih ada. itu maksimal nih. Anaknya itu kita tempati, iya.